Hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang libra di bulan Agustus tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang libra di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang libra di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu, kartu pekerjaan seorang libra di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Libra di bulan Agustus tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support ataupun energi yang dapatkan oleh seorang Libra di bulan Agustus tahun 2020. Pertama untuk support energi kesehatan. Selanjutnya, support energi di dalam kategori keuangan. Selanjutnya, support energi di dalam kategori karir dan pekerjaan. Selanjutnya support energi di dalam kategori hubungan asmara. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Libra di bulan Amistus tahun 2020. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Pertama untuk kesehatan seorang Libra adalah Eight of sword ataupun delapan pedang. Secara umumnya, air opsort itu diartikan ingin melangkah maju namun selalu terbebani dengan masa lalu yang ia miliki dan di sini masa lalunya sangat menyakitkan sehingga berpengaruh negatif kepada kesehatannya. Jadi untuk kesehatan seorang Libra di bulan Agustus tahun 2020, kesehatannya menurun itu dikarenakan ia melangkah maju ataupun move on dari masa lalu namun di sini ia selalu teringat masa lalu yang menyakitinya dan sangat berpengaruh negatif kepada kesehatannya dan di disini juga menggambarkan seorang libra move akan semakin lambat ataupun semakin pelan kemajuannya itu dikarenakan kesehatannya menurun di dalam hal ini ia mengingat masa lalu bersama seseorang yang menyakitinya dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi disini menggambarkan Kesehatan seorang Libra di bulan Agustus tahun 2020 itu di dalam kategori menurun dikarenakan ia mengingat masa lalunya kembali. Dan di sini seorang sahabat ataupun seorang wanita yang sudah matang pikirannya memberikan dukungan kepada seorang Libra agar semakin fokus lagi di dalam kategori kesehatan. Selanjutnya kita kartu keuangan seorang Libra di bulan Agustus tahun 2020 dan kartunya adalah Three of Pentacle Secara umumnya trio pentagal itu diartikan proses kestabilan sudah terjadi kini saatnya ia membuktikannya kepada orang lain. Jadi di sini menggambarkan keuangan seorang Libra di bulan Agustus tahun 2020, keuangannya meningkat dan kini saatnya ia membuktikan kepada orang lain. Dan di sini juga seorang Libra akan suka berbagi di bulan Agustus tahun 2020 kepada orang-orang yang membuktikan terutama orang di sekitarnya. Tujuan Libra di sini berbagi adalah untuk meningkatkan keuangan serta memperlihatkan kepada orang lain bahwasanya kesehatannya yang menurun tidak akan mempengaruhi keuangannya menurun di bulan Agustus tahun 2020. Namun di sini keuangannya akan semakin meningkat. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of one itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan keuangan seorang Libra di bulan Agustus tahun 2020 itu mengalami peningkatan dan sudah mengalami proses kestabilan sehingga di sini ia ingin membuktikan kepada orang lain. Dan di sini seorang wanita yang merupakan sahabat Libra sendiri mendukung penuh keuangan surang Libra semakin bagus lagi dan semakin bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya kita kartu-kart pekerjaan surang Libra di bulan Agustus dan kartunya adalah two of one ataupun dua tongkat secara umum two of one itu diartikan dua tindakan satu lakukan dan satu tinggalkan serta sifat memilih jadi untuk kala pekerjaan seorang Libra di bulan Agustus tahun 2020 ia dihadapkan dengan dua pekerjaan sekaligus dan di sini ia tidak dapat melakukan secara bersamaan dan di sini seorang Libra harus menentukan satu pekerjaan yang betul-betul ia lakukan dan kerjakan dan di sini juga pekerjaan yang ia pilih di dalam dua kategori tersebut merupakan sesuatu pekerjaan yang sangat bagus dan dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi serta menunjang karir pekerjaannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Di sini juga, seorang lewat kelihatan sedang bingung memilih mana pekerjaan yang akan ia pilih, dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Pentacle. Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori adalah seseorang yang lebih tua dari seorang Libra sendiri. Jadi di sini menggambarkan seorang Libra dihadapkan dengan dua pekerjaan di bulan Agustus tahun 2020 dan di sini seorang Libra harus memilih satu pekerjaan yang tepat yang dapat menunjang pekerjaannya dan karirnya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 dengan minta petunjuk kepada seseorang yang usianya lebih tua dari seorang Libra sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah seorang saudara maupun orang tua Libra sendiri. Selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang Libra dan kartunya adalah Five of Cup ataupun 5 Piala. Secara umumnya, five of cups itu diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat peluang yang masih ada. Jadi, di sini jelas sekali menggambarkan bahwasanya seorang Libra di bulan Agustus tahun 2020 sedang berusaha move on dari masa lalu dan berjuang melepas masa lalu yang berefek negatif kepada kesehatannya. Dan di sini juga, seorang Libra melihat satu peluang yang dapat membahagiakan dirinya di dalam suatu kategori asmara bersama orang lain. Namun, di sini seorang Libra menentukannya dengan perlahan. Jadi di sini dapat dikategorikan bahwasanya Asmara seorang Libra di bulan Agustus tahun 2020, ia sedang berusaha move on dari masa lalunya Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of One Secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya Serta lebih tua dari seorang Libra sendiri Jadi di sini menggambarkan seorang Libra sedang move on dari masa lalunya di bulan Agustus tahun 2020 dan minta petunjuk kepada seseorang yang lebih tua dari seorang Libra sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua Libra sendiri yang meminta petunjuk terhadap hubungan asmaranya dan untuk kartu kesimpulannya adalah the word secara umum the word itu diartikan kesempatan kedua mendapatkan kesempatan kedua memberikan kesempatan kedua jadi jika kartu Dewar kita gabungkan dengan kesehatan seorang Libra di sini menggambarkan seorang Libra sedang berusaha move on dari masa lalu, namun di sini kesehatannya menurun efek dari masa lalunya yang sedang ia ingat di bulan Agustus tahun 2020. Dan di sini seorang sahabat memberikan dukungan pada seorang Libra agar semakin kuat dan semakin giat lagi dan fokus kepada kesehatannya. Dan the word di sini menggambarkan seorang libra mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesehatannya yang didukung penuh oleh seorang sahabat libra sendiri di bulan Agustus tahun 2020. Dan jika kartu the word kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang libra di sini menggambarkan keuangan seorang libra sedang berada di dalam proses kestabilan dan ia ingin menunjukkannya kepada orang lain. Dan di sini seorang sahabat juga mendukung seorang libra untuk mendapatkan keuangan yang lebih stabil dan lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 dan the di sini menggambarkan seorang libra mendapatkan kesempatan kedua keluar dari zona nyaman sehingga disini seorang libra mendapatkan kesempatan untuk keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya jika kartu luar kita gabungkan dengan kartu-kartu pekerjaan seorang libra di sini menggambarkan Seorang Libra mendapatkan dua pekerjaan di bulan Agustus tahun 2020, namun di satu sisi ia harus memilih satu pekerjaan dan tidak bisa melakukan pekerjaan secara bersamaan. Dan di sini seorang Libra meminta bantuan kepada seseorang yang sangat berarti di dalam hidupnya tidak lain dan tidak bukan adalah saudara ataupun orang tua Libra sendiri. Dan The Word di sini menggambarkan seorang Libra mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki karirnya di bulan Agustus tahun 2020 dengan mengambil satu pekerjaan yang sangat bagus, dan yang sangat mendukung karir dan pekerjaannya di bulan Agustus tahun 2020. Dan jika kartu The Word kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Libra di sini menggambarkan, seorang Libra sedang berusaha on dari masa lalunya di bulan Agustus tahun 2020, yang didukung penuh oleh orang tua ataupun orang sahabat serta saudara seorang Libra sendiri. Dan The Word sini menggambarkan seorang Libra mendapatkan, Kesempatan kedua di dalam kategori hubungan asmara dan memperbaiki hubungannya bersama pasangan di bulan Agustus tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang libra di bulan Agustus tahun 2020 itu berada di angka 8, 83, 32, 25 dan 50. Dan di sini terlihat jelas bahwasanya sahabat seorang libra akan mendukung libra di bulan Agustus tahun 2020 untuk kategori kesehatan dan keuangan. Dan di sini saudara dan orang tua akan mendukung